Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Billo Lovers serta Lestar Lovers di kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Juba TV yang akan mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan spesial bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah merasa balas seluruh dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Masa efetti, Alhamdulillah Kita semua tentunya merasa bahagia banget ya Dengan disuguhkannya kejutan spesial Dari Bunda Lesti dan Bapak Bilar ketika di acara semalam Di acara Sofi, Big Ramadan Sale TV Show Kita tentunya bangga kepada idola kita ini Yang selalu memberikan kebahagiaan mereka tentunya semalam juga duet bareng dengan menyanyikan dua buah lagu Masya Allah banget ya Di luar dugaan juga Leslam menyanyikan lagu Insya Allah Masya Allah banget Mudah-mudah semakin banyak dukungan Semakin banyak support yang diberikan Untuk Bunda Lesti dan Bapak Bilar Dan Alhamdulillah persahabat ya di Twitter saja Ini sudah tentunya hampir 15 ribuan persahabat untuk menyaksikan leslar disofi masya Allah hashtagnya leslar disofi di twitter sudah 15 ribuan nih kurang lebihnya persahabat ya terima kasih banget nih untuk leslar lover semua yang selalu mendukung dengan tools untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat kita simak juga momen ini di repost oleh akun it's bitter kita sambung dengan kalimat caption yang dituliskan Terima kasih untuk 15k tweets Hashtag Sofi Pecah katanya tuh Masya Allah Ini keren banget ya Pecah nih Leslari Sofi Semoga makin banyak lagi Dukungan dan doa yang diberikan Untuk Bunda Westi dan Papa Bilar Berikutnya bersahabat Kita simak juga nih Momen semalam Di IGSNya Papa Bilar Yang mana Papa Bilar ini mempertemukan Mama Kejora dengan Arya Saloka Yang berperan sebagai Al Debaran di sinetron Ikatan Cinta Baru tahunnya bersahabat ya Ternyata Mama Kejora ini mengidolakan Al banget nih aduh, Masya Allah malu-malu ya Mama Kejora Asa dipertemukan langsung oleh Bapak Bilar Sambil gendong Si ganteng Al-Fatih Masya Allah Mudah-mudahan bersahabat ya Idola kesayangan kita Selalu bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian ini diunggah kembali oleh akun Erna Ningsi Ada kalimat caption juga yang dituliskan Abang Al-Fatimo yoi mamah ngefans sama Aldo Paran Lah kita ngefans sama menantunya Katanya tuh ya aduh ada aja nih <laughs> Emang cute banget ya Masya Allah Dan selanjutnya bersahabat ini ada banget vitamin bahagia juga Sehabis acara live di Sofi Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora Ini Rosabeth ya Langsung berolahraga Aduh kedua-duanya ini cute banget Papa Bilar main bola bersama tim Marwah Bunda Lesi Kejora Ini main badminton bersama Syirayut Aduh, Masya Allah banget ya Tetapi Bunda Lesi pengawalnya ini keren banget Ada Boril. Disimak, diperhatikan dan ada Bapak pilar juga yang tentunya berolahraga main sepak bola sambil kajian persahabatnya Ini dua-duanya ini panutan banget, Masya Allah mudah-mudahan mereka sehat, mereka selalu bahagia, amin Maman ini pun persahabat jadi pas oleh akun Sentol Putih, Hanes Korbila Ada kalimat caption juga yang dituliskan, sehabis acara live di Sofi, padanya abang menyempatkan buat olahraga Sehat-sehat ya kalian berdua, amin dan persahabatnya ya, banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan Salah satunya dari akun seri underscore utami underscore 2995 mengatakan Wow sekarang sendiri-sendiri ya olahraganya maaf mewakili haters katanya tuh ya Ada jadi kelakuan tentunya kalau ada komentar yang negatif yang tidak baik Langsung saja dihapus persahabatnya karena di sini hanya yang mensupport yang mendukung saja untuk kita dukung Wow, Masya Allah banget Dan selanjutnya bersahabat kita simak juga Ini mama spesial nih Di acara olahraganya Bunda Lesti Bersama tim hayut Bangga banget ya Alhamdulillah Idol kesengan kita Ini aktif sekarang berolahraga Dan kita lihat juga Cidukan vitamin dari Papa Bilar Yang sedang berolahraga Main sepak bola bersama tim marwa Ini sambil kajian ya Masya Allah banget Bangga dan bahagia selalu menyebalkan, Lesti dan Bila Dan selanjutnya, para sahabat ada momen spesial di unggahan atau Halilintar Semalam memposting foto momen kebersamannya dengan pasangan Lesnar dan Al Andin di acara Sofi. Semalam Di bagi masya Allah, dengan pandanya Abang Fatih yang terlihat sangat cantik dan ganteng sekali. Masya Allah banget ya, pokoknya the best banget penampilannya. Tidak pernah mengecewakan Selalu tampil luar biasa Di atas panggung Kita simak juga bersama di kalimat yang diposting oleh Atta Halilintar Backstage kata Atta Halilintar Masya Allah banget ya Rizky Bilar pun Memberikan tanggapan komentar dengan Memberikan emot love hitam dua. Wow Masya Allah banget Bangga sekali Bahagia sekali pastinya menirapkan Laski dan Bilar